apa? Sudah Apa bang? Ada kayak juga. kali bang. hai hai hai rokok cepet bro tuh rokok udah bungkus seder sampai ngebultit comor bisa ga dikata tabungan kali Congor buah tung bencel kalau pakai dua bungkus tiga brukin enggak salah itu ya kagak lah banyak duit gitu hmm. bisa ngomong begitu utang aja gak dibayar iyalah utang cuma ceban aja Takut bener rumahnya? Bukannya takut Cel Katanya lu banyak duit Ilok pi bang ceban aja lu gak sanggup bayar Yang bener lah Cel Kudu tanggung jawab sama omongan lu Ayo bukannya gak sanggup bayar bang Duit aja kagak ada yang receh Ini merah semua Bucat lah bocah. Mungkinan jadi sombongnya Kudu dilakbanin congornya. Apa lu hati, bang? Hati-hati bang kalau ngomong Lu kira gua nenek-nenek mau nyebrang kudu hati-hati? udah cel keluarin aja duit lu kasih aja kalau emang lu ada utang mah lu mah tenang-tenang aja ri ini mah urusan gua gua anda begitu cel gua juga pegal ngeliatnya lu buat keluar-keluar tapi nyatanya mana udah sini keluarin duit lu ngomong aja sembah kul cih nopet lu duit apa ancul? E, atas juga. udah gak ada gak dua gak ada Bapak. Bapak. Ini. Udah pada tubang, hmm. Tidak ada tobang kayak juga Tidak, tobang kali bang iya, e -e. e -e. tahu. Ini bang, Boncel punya utang oh. Gak ingat bayar Di rokok dua bungkus digabrugin Bagaimana orang nggak punya Ya bukan begitu bang, masalahnya lo ngomongnya kenceng sih Udah, udah, udah udah, udah, udah, udah. Ingat Cel, utang itu kudu dibayar Mau berapa di juga. Karena diheret nanti utang bakal menahan kita untuk masuk surga Kalau lo masih punya utang ini cel, cel, utang itu kudu dibayar, mau berapati juga Karena diharap nanti utang bakal menahan kita untuk masuk surga lu masih punya utang Mau oh. oh, lu ditarik maka. lagi dari surga Karena kalau kita masih punya utang Ya kak, gak bang Ya udah kalau kayak gitu rokoknya kita ambil lagi ya Lah, emang apa Cel? borok sikut lu, udah di gaburin, pakai dicomot lagi. Bukan begitu ri, masalahnya nih rokok kagak adetinya, cuma bungkusannya doang. Masih dah, ya double cel dosa lu, udah kagak bayar utang, goroh lagi. <tuh> <tuh>